Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian salt ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama para sahabat ada postingan dari Zazia ID Ini nama brand dari Kak Zazia Para sahabat informasi dari pagi nih live launching Tentunya baju gamis atau baju muslim yang dipakai oleh Bunda Lelsi saat fashion show. Ini launchingnya tadi pagi jam sepuluh nih, masyaAllah Live-nya di TikTok ya, yang sudah mengikuti pastinya sudah tahu banget nih. Baju yang dipakai oleh Bunda Lesti sudah launching. Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah dan mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kemudahan segala urusannya, apapun. Amin. Kemudian, juga bersama selanjutnya kita lihat nih, cedukan vitamin. Masya Allah, banyak ya ada yang leslar, Leslie, dan Bilar. Apa B pakai sarung tuh? Makin keren, makin kagum dengan leslar dengan siapapun selalu humble. Dan tentunya, banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Salah satu dari akun yang manix 28 28, situ berkomentar, "Ini siapa, Bunda? Tuh ada pertanyaan ya yang belum tahu nih, bersama dengan siapa nih? Lesti dan Rizky, biar foto bareng." Kita langsung lihat jawaban dari PMDN ya. ini dari fanbase ibunya Abel, teman main bola papa, "Bik min katanya tuh masya Allah luar biasa. Semalam mereka main ke rumah Leslar, kita makin bangga makin kagum dengan Lesti Milar. Selalu banyak orang-orang baik yang mensupport dan mendukung dengan tulus kepada idola kesayangan kita luar biasa. Mudah-mudahan ada kejutan dan tentunya kabar baik yang kita dapatkan di persahabat. Karena idola kesayangan kita memang selalu menyuguhkan kebahagiaan. Berikutnya kita lihat juga di storynya nya Lesti Al Fatih FC menginformasikan dan mengingatkan untuk warga Konoha Hari ini jam pas sore teaser kedua akan keluar persahabat sebelum keluar kita genafin 650.000 dulu yuk. Untuk lagu teaser 1 persahabatan ya, insan biasa. Wow, makin gak sabar untuk menyaksikan fullnya akan launching di tanggal 15 nanti. Bismillah trending, bismillah booming untuk single terbaru Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat selanjutnya. Ya, ini ada Cidukan Jungke Persahabatia ya. momen yang sangat bikin kita ngakak ketawa bahagia dengan aksi gemesnya BBL yang main nyosor aja nih Persahabatia. Ya. Momen ini pun juga kembali oleh Kun Devor Hart ya. Ini salah satu orang tua dari anak cewek yang disosor oleh baby L, namun kita lihat juga persahabat kalimat yang diposting ditunggu abang L bawa martabak ke rumah, katanya tuh c abang L, sudah dapat lampu ijo tuh persahabat ya ini hanya bercandaan ya, untuk warga Konoha, mereka masih bayi jangan pada dianggap serius tuh persahabat ya masya Allah, pokoknya selalu happy dengan apa yang dilakukan oleh lesser family terutama kegasrekannya selalu bikin kita Ketawa bahagia Kemudian juga persahabat Selanjutnya Ini kita makin gak bisa move on nih Dengan aksi lucu dan pinternya BBL sebelum minum susu Persahabat ya dikocok dulu Sampai kawannya pun bengong Melihatnya tuh Masya Allah Ini kebahagiaan yang luar biasa Yang didapat warga Konoha